Kita. Tapi kalau kita terus yakinkan Baca ayat-ayat perlindungan ya Ayat-ayat perlindungan itu pertama Ada yang wujudnya surah Surah Al-Fatihah ya Ini untuk melatih kemantapan jiwa Dari gangguan-gangguan was -was, was was jin Dan semisalnya itu ada beberapa ayat-ayat Satu uh, surah Al-Fatihah Yang tujuh ayat ya, Dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Waladhalin Kemudian Al-Baqarah Ayat 255 ya, Al-Baqarah ayat 255 Kita kenal dengan ayat Kursi Ya. Kemudian yang ketiga Itu tiga mu'awadzatain Mu'awadzat ya. Ada tiga surah perlindungan Al-ikhlas, al falaq an-nas Al-ikhlas, al falaq an-nas Ini yang paling pokok Yang paling pokok itu ada tiga ya. Al-Fatihah, kemudian ayat kursi Al-ikhlas, al falaq an-nas Kadang-kadang ada yang menambahkan dengan Lima ayat pertama surah Al-Baqarah Dari Alif Lamim Sampai wa humul muflehon lalu ditambahkan dengan penutupnya al-baqarah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala channelnya Nur Hijrah masih dapat bertemu kembali dan menjalin silaturahim dengan teman-teman semua semoga di pertemuan kita kali ini kita selalu dalam hidayah dan naungan Allah subhanahu wa ta'ala nah teman-teman sering kali kita melihat di sekitar lingkungan kita Ketika ada tetangga membangun rumah, pasti ada aja benda-benda tertentu yang diletakkan, seperti di bawah pondasi ataupun di atap-atap rumah, guna untuk melindungi dari segala mara bahaya. Padahal, di dalam Islam tidak ada tuntunan-tuntunan yang memberikan kekuatan-kekuatan kepada benda-benda tertentu yang memberikan manfaat atau mudarat. Selain tumpuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal di dalam Al-Quran ada ayat-ayat Al-Quran yang memberikan perlindungan rumah kita dari jin dan setan. Oleh karena itu, mari kita simak penjelasannya dari Ustadz Adi Hidayah tentang agar jin dan setan tidak masuk ke rumah. kita. Tapi, kalau kita terus yakinkan, baca ayat-ayat perlindungan. ya Ayat-ayat perlindungan itu pertama ada yang wujudnya surah, Surah Al-Fatihah. Ya, ini untuk melatih kemantapan jiwa dari gangguan-gangguan was -was, was was jin dan semisalnya itu ada beberapa ayat-ayat. Satu surah Al-Fatihah yang tujuh ayat ya, dari Bismillahirrahmanirrahim sampai walad din Kemudian Al-Baqarah ayat 255. Ya, ayat Al-Baqarah ayat 255 kita kenal dengan ayat kursi. Ya. Kemudian yang ketiga itu tiga muawadzatin, muawadzatul salas ya, ada tiga surah perlindungan, Al-Ikhlas, Al-Falaq, annas al-ikhlas al falah annas ini yang paling pokok yang paling pokok itu ada tiga ya al-fatihah kemudian ayat kursi al-ikhlas Al-falaq annas kadang-kadang ada yang menambahkan dengan lima ayat pertama surah al-baqarah dari Alif Lamim sampai wa humul muflahon, Lalu ditambahkan dengan penutupnya Al-Baqarah Itu bagus juga kalau dikomplitkan di sampai 5 bagian ini Jadi kalau mau diurutkan sesuai dengan urutan tertibnya Al-Fatihah 7 ayat 5 ayat pertama dari surah Al-Baqarah Sampai waulaika kahumbal muflehon Kemudian ayat 255 ayat kursi Kemudian selanjutnya yang keempat Akhir ayat Al-Baqarah ayat 286 dan yang kelima bagian terakhir, tiga surah terakhir dalam Al-Quran Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas Nah, kalau kita konsisten melatih dengan itu Baca, baca, jadikan zikir kita Kalau terjebak pada yang seperti tadi, pengaruh-pengaruh dan sebagainya Nah itu Allah akan mengangkat Ya, pengaruh-pengaruh jin tadi, pengaruh-pengaruh yang tidak baik Was-was, ketakutan, ada ini, itu diangkat oleh Allah Diganti dengan penanaman Tauhid kekuatan-kekuatan Rabbani namanya, kekuatan Rabbani Tanamkan pada jiwa kita, sehingga yang tadi itu hilang Nah mengangkat sesuatu dari dalam diri kita Dan mengganti dengan baik Itu yang disebut ruqyah namanya Karena itu lima bagian tadi disebut dengan ayat-ayat ruqyah Atau surah-surah rukyah Itu bisa dengan merukyah diri sendiri Pribadi kita, dia membiasakan Jadi mengeluarkan sifat-sifat jelek Yang ada dalam diri kita Entah pengaruh dari nafsu atau pengaruh dari was-was setan Ya, itu dibiasakan juga oleh para ulama Makanya setiap sholat kan ada surah-surah berzikir kan Ya Tiga surah terakhir termasuk surah Al-Baqarah 255 Ayat kursi itu kan kita pakai lewat zikir Ya Al-Fatihah kita pakai Kemudian lima ayat juga di pembuka Al-Baqarah Dan satu ayat terakhir penutupnya kita pakai juga Dan yang paling populer kan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas Ya, itu, saya kira, yang bisa dilakukan ya, Bu. Kalau bisa diakses, ambil barangnya, buang. Itu kan hancurkan. Kalau nggak bisa sama sekali, seperti ditanam, ya tidak harus melakukan tindakan yang <tuh> berisiko lebih besar lagi, ya, baik kepada finansialnya ataupun juga kesulitan untuk tinggal, atau bahkan merombak, memberikan beban lebih. Cukup tinggalkan sesali, gitu kan, dan jauhkan. Lalu mulai merukyah diri kita sehingga... Terbebas dari pengaruh-pengaruh benda yang dimaksudkan. Tapi kalau masih bisa diakses, misalnya ditanamnya, di sampingnya yang bisa digali dan sebagainya e, buang karena khawatir nanti ada perjanjian-perjanjian tertentu yang tidak diketahui mengikat pada barang itu, ya kan? Yang bisa memengaruhi kepada tubuh. Ya, tapi kalau sudah tidak sama sekali bisa ditemukan lima e, bagian tadi, tolong dilakukan. Untuk bisa menghadirkan perlindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan mematikan ya jaringan-jaringan keburukan tadi yang mungkin hadir di situ yang dimanfaatkan oleh jin tertentu, kalangan tertentu dari was-was syaitan. Saya kira seperti itu bu ya. Dan mudah-mudahan keluarga dijaga selalu, istiqomah dalam kebaikan dan kita semua mudah-mudahan juga kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah. Wallahu Taala alam bissalam. Jazakallah khair. Percayalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena semua makhluk yang ada di muka bumi ini Allah yang mengatur semuanya Jadi kita sebagai hambanya cukup menjalankan perintah Allah Seperti sholat dan lain-lainnya Dan meninggalkan semua larangan-larangan yang Allah larang Kalau kita melakukan itu semua Pasti kita akan selamat Mungkin video kita cukup sampai sini dulu. Saya akhiri, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.